Halo semua aku balik lagi nih dan kali ini aku mau nyobain white coffee dari ABC yang varian instan ya karena ada juga yang varian ABC white coffee tapi bukan instan kayak gini nih nah beda kan sama yang ini nah kali ini aku mau nyobain yang ini ya soalnya aku ngambil dilatih jadi suaranya saksa saksa oke okay. Aduh kameranya kejawil bro oke okay. Uh, sebelum aku cobain, sebelum kita cobain kayak gimana rasanya kita lihat dulu desainnya. Di sini warnanya itu ikats alias keren banget sih menurut aku dia uh, warnanya itu fresh gitu ya warna krem di sini dengan gradasi yang lebih tua di sini. Terus di sini ada gold tertulis ABC seperti ini ya. Uh, khas banget abc-nya instan white coffee di sini dan ini ada gambar uh, cangkir yang berisi kopi dengan uh, minimalis sekali di sininya ada kopi yang masih mentah sama daunnya label halal ada di bagian bawah sini dan tulisannya itu tulisan ini semua itu sama warnanya sama ini jadi kelihatannya tuh clean gitu clean tapi elegan kalau dilihat kayak gini ya oke okay di bagian belakangnya tuh sama kayak bagian depan ada saran penerjan di sini tambahkan 150 ml air dengan suhu 80 derajat. Oh, nggak harus 100 derajat berarti ya. Kemudian komposisinya itu gula, krim air nabati, kopi instannya sebanyak 8,5% dan kakao bubuk. Oh, ada kakao bubuknya ya ternyata dan ada perisa sintetik kopi. Di sini ada informasi legisi dan tanggal kadaluarsa luar saja yang pastinya harus selalu kalian cek sebelum kalian membelinya, kemarin saya lupa ya tapi ternyata masih lama banget jadi oke okay, langsung kita uh, cobain kayak gimana rasanya, tapi aku mau lihat uh, informasi legisinya ya nanti aku balik lagi aku balik lagi, dan ini dia kopinya setelah diseduh, sorry banget pakai gelas kayak gini doang, karena gelas kuku yang biasa aku gunakan untuk review minuman panas atau hangat itu lagi kotor jadi, uh, foamnya cukup banyak, dia warnanya cenderung sama kayak kopi instan yang lain, cuman menurut aku ini agak lebih putih sih bagian atas ke yang deket sama foamnya kayak gitu, bagian bawahnya semakin gelap hmm, Oke iya kayak gitu bener. Foamnya cukup tebal. Kalau dilihat kayak gini ada setengah senti kali. Jadi kayak gitu. Aromanya sama sekali nggak kuat. Ini dicium kayak gini dekat hidung juga dia nggak terlalu kuat. Aromanya malah cenderung aromanya bukan aroma kopi. Kalau dicobain, wow. Mungkin karena ini komposisinya ada kakao bubuk. Menurut aku ini enak banget sih. Tapi rasa kopinya emang kayak nggak ada. Cuman menurut aku ini malah jadi enak gitu. Kayak ada rasa... Mungkin karena dari komposisi yang ada kakao bubuk itu jadi bener-bener ngaruh loh. Rasanya unik banget. Hmm. Aduh, ini kayaknya aku bakal suka sih. Tapi belum tahu coba nanti... Uh, cobain white coffee yang dari merk lain mungkin uh, ada yang lebih enak tapi sampai saat ini ini yang paling enak menurut aku jadi uh, mungkin sekian review saya dari ABC white coffee yang varian instan itu dan mengejutkan rasanya itu menurut aku ini enak ringan walaupun kopinya nggak terlalu kuat tapi justru ini malah jadi enak karena di komposisinya sih ada tertulis kakao bubuk ya ini ada kakao bubuk jadi mungkin itu yang pengaruh jadi rasanya keren banget, sekian review saya tentang ABC white coffee instant, terima kasih banyak buat kalian semua yang udah menonton videonya sampai sekarang jangan lupa klik tombol subscribe nya buat kalian semua yang mau dan kita ketemu lagi di video berikutnya bye